Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Darman Magister Pendidikan, pertama <tuh> yang saya hormati teman-teman mahasiswa Pendidikan dari Universitas Multimedia Pada kesempatan hari ini saya akan memperkenalkan tentang cara mengerjakan soal praktikum di uh, ELOMA ya teman-teman sekalian pada saat ini kita akan memasuki minggu untuk ujian tengah semester ujian tengah semester yang ada di uh, pada kuliah algoritma itu terdiri ada dua uh, jenis yang pertama mengerjakan soal pilihan ganda dan mengerjakan soal-soal uh, praktikum uh, ujian kita akan melalui ELOMAC yang pertama-tama yang Anda lakukan Anda masuk di akun Anda masing-masing, akun elemak lalu memilih mata kuliah algoritma pemrograman setelah itu akan muncul tampilan seperti ini ya. setelah itu Anda klik uh, ujian tema semester baru akan muncul di sini ada uh, soal ujian, teman-teman pilihan ganda, kemudian ada praktikum. Uh, yang pertama yang saya akan jelaskan adalah uh, soal pilihan ganda ini sama seperti biasa tinggal di klik saja ini akan muncul soal mostar soal mostar dimulai dari sekarang, misalnya tinggal klik saja aktifkan langsung mulai kerjakan soal. Tapi yang jadi permasalahan yang baru fitur yang baru itu yang ini fitur virtual program lab. Artinya di sini teman-teman langsung mengeksekusi ini, langsung klik ini, nantinya di sini sudah ada soalnya, misalnya seperti ini. Buatlah program untuk menjumlahkan dua bilangan. Kedua bilangan tersebut merupakan inputan dari user. Catatan bilangan yang dimasukkan adalah bilangan bulat. Ya, jadi ini soalnya. Kemudian untuk mengerjakannya adalah tinggal kita klik ini edit. Edit. Setelah itu muncul di sini. Tinggal kita uh, <tuh> muncul ini. Tinggal kita uh, tanya hapus ini atau kita buat yang baru. Jadi, yang perlu diperhatikan adalah pemberian nama, misalnya namanya, oh, oh, kasih nama, stampbook, 12, 16, 001. Jangan lupa, ekstensinya Ekstensinya adalah harus benar, ekstensi untuk Python itu adalah py. Jadi ekstensinya seperti ini, langsung itu, pilih. Oke, okay. ya, kita akan bisa membuat di sini. Kita akan bisa buat di sini, misalnya print. Jadi dia seperti ini, habis itu tinggal kita simpan saja. Simpan habis itu, sudah selesai nanti tinggal dosen di tinggal bisa periksa. Saya kira itu sangat gampang untuk petunjuk penggunaan CPL untuk menyelesaikan, misalnya mata tugas yang kayak ini. Saya kira demikian, semoga dapat bermanfaat. Saya Rina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa.